serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentu banyak sekali vitamin bahagia yang kita dapatkan dari adalah kita di Turki sahabat, ya. ke kabar pertama ini Masya Allah ada unggahan spesial dari kakak Bilar. Di guys pribadi miliknya persahabat mengunggah sebuah postingan foto keren yang sangat luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Selalu diberikan kelancaran untuk idola kita. Dan kita lihat juga persahabat yang selain mengunggah sebuah foto keren, Kakak Bilar juga mengunggah sebuah postingan foto jaket dengan... Tentunya ada tulisan Leslar Entertainment Dan kita salvak sama angka 2407 Ini adalah angka spesial banget nih untuk kita semua warga Konoha Yang mana tepatnya tanggal 24 bulan 7 adalah pertemuan Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah Alhamdulillah Happy 24 kata kakak Bilar Mudah-mudahan selalu lancar Selalu diberikan kemudahan untuk Lesti dan Rizky Bilar dan untuk berikutnya persahabat kita lihat ada kabar terbaru dari Pub Dance yang mengunggah sebuah postingan video persahabat ya ada Kakak Bilar dan tim ini sedang naik balon udara di Turki persahabat ya wow Masya Allah banget ya Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga naik balon udara di Turki bersama rombongan tim Lesler Entertainment ada kalimat kasut juga dituliskan dalam postingan tersebut Kita lagi di atas dengan ketinggian 10.000 kaki Kata Pabdance, ya wow tinggi banget nih ya Dan kita lihat juga banyak komentar, banyak respon yang diberikan Dari akun family unskaleslar23 Pak Daniel Edy mau tanya dong Dede Lesting gak naik balon udara ya katanya tuh kita lihat aja di jawaban komentarnya Dari akun Salsida 2021 Mungkin kan lagi hamil ya gak boleh mungkin katanya tuh dan kita lihat juga komentar Balasan lain dari akun Evi Yulis mengatakan Tapi rombongan wanita lain juga pada gak ada ya seperti Ibu Teknopi katanya tuh sepertinya Tidaklah si kejora ini gak naik bal udara bersama dikarenakan lagi bumil. Mudah-mudahan saja pokoknya mereka selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan. Dan kita lihat juga komentar lagi diberikan dari akun Lens Bilar underscore video. Emang cuma Papa Daniel yang berani ngerekam si bungsu bukan main, katanya tuh masya banget ya. Luar biasa pap dan selalu saja memberikan vitamin bahagia untuk kita semua Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan Dan untuk yang bertanya Leslie Kejora Kejora dimana persahabat yang perhatikan di postingan ini Ternyata dide elastisi cantik sang Kejora kita lagi ngopi bareng sama wanita Turki Aduh gemes banget nih Sudah minum kopi with Leslie Kejora katanya tuh persahabatnya Memang idola kita ini selalu saja membuat kita semakin penasaran semakin kita tunggu-tunggu kejutan Cidukan vitamin bahagia dari idola kita ini Momen ini diunggah oleh akun family and Leslar 23 kalimat caption pun dituliskan Bunda Lesti dan BBL di bawah aja ya sehat-sehat ya Dedek Lesti dan BBL tuh persahabat dia ya, ada Lesti tentu tidak naik balon udara persahabat ya terciduk. Ida sedang ngopi warang dengan wanita Turki, masya Allah persahabat ya. Semoga saja banyak orang baik yang selalu mendoakan mendukung untuk ida laki sayangan kita. Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial persahabat ya, masya Allah nih. Tentunya mudah-mudahan saja Halo kita ternyata persahabat ya. Tidak Leti kejora dan kakak bisa foto. Seperti di postingan ini nih Masya Allah Bismillah Halo aja dulu persahabat ya Mudah-mudahan jadi kenyataan kembali nih Doakan selain terbaik Tetap kompak dan solid selalu mendukung Dedek dan kakak Bilar Untuk berikutnya Kita lihat persahabat terhunggan spesial dari A.A.Beni yang selalu tampil kece Juga persahabat yang gak mau kalah dari LASLAR A.A.Beni pun tampil Selalu membuat kita bahagia Lagi di atas Naik balon udara, foto yang sangat luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan Abi ini juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat. Ada sebuah postingan sidukan juga nih, kita lihat ada postingan foto Bang Ariel bersama Bang Bilar. Ya, terlihat sepertinya Kakak Bilar lagi kedinginan, tuh. Mudah-mudahan saja sehat selalu dan selalu dipermudah.